guys kembali lagi ke channel gue Aris Kali hmm. nah, ini gua akan bermain game Battle 5 Ke selanjutnya Mungkin bisa siapa oh, nah, sudah bisa naik tank ya guys Nah, sudah melindungi tank ini nah, kita naik tank guys Oke guys, nah, kemana-mana datang Setelah di channel gue Aris Streaming yes, guys. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya. musim-musim guys. Terang. Oh, okay. ada gue. Oh, mana ini? Oke okay, guys Sekarang kita menggunakan tank Oh Oh itu tuh Everything okay, is happening. Oh sudah, enak sekali. Oh, ah, bohong Bisa bisa kita lihat ini, bisa naruh lagi sih atas tanknya wuuu tanknya susah lumayan uh, oke okay, guys, kita sekarang menggunakan tank tank ini berada di sebuah kota Oh, oh, like this, yes. hmm, mama, mama, mama, mama, Ah mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Cukup, tank musuh hai, okay. okay. sudah hai, hai, hai, ada di sebuah parkiran Ini masih parkiran. Oh, ada yang lagi, guys? mungkin okay, we guys, oke, mau ada ya wadah hmm, wadah wadah, wadah wadah oh, tapi kita sudah di checkpoint oke, okay, nice oh, ya, yes, kita sudah di checkpoint parkiran and looks at main ya, dari ya. gampang ya. Oke, nah, kita sudah turun, kita sudah sampai sebuah parkiran sangat Oh, I guys. ngeker dekat ngeker jauh oke okay, kita nggak bisa lewat lewat sini mungkin ah, tinggal gak bisa lewat lagi guys nah lewat atas guys masih musim badai guys kita kurang ya. uh, di musuh badai udah sulit mengekir Uh, ada ada ada di sana. Tidak. Tidak. wah kalau peng juga kita harus pakai peng juga guys peng yang habis usah lewat Oh, pokoknya. Ten guys. Ah. Hmm. Eh, eh. Oh, ini kita juga bisa nembak, kok. Dua kali tembakan. Woah. Guys, ini MC. Eh, okay. kalau bisa nembak juga. ada, nah, ada tombolnya, guys, di sini, kelihatan. Oke. Okay kita bisa bawa tanknya nah ini launcher penjaptannya bagus guys ini. bom, ledak launcher semua ini guys oke okay. kita bom biar arat nah disitu ada iris ada fag fag itu juga patar ada hana dengan karakter perempuan kita selamatkan dari helikopter ke helikopter oke okay, kita lanjut lagi dengan gaming guys di battle file Wah juga guys okay. oh, yes. kita menembak lagi dua-dua hal temboknya oh, dapat guys mendalui tetap menembak ada satu lagi mendapatkai senjata Oh seperti halus oke okay, kita lanjut lagi guys nah kita masih menembak okay. semua ada guys, oh wow dua kali, satu lagi, satu lagi, oke sudah pengisuhnya itu juga nih guys, bunyi udah bersihkan dibuat oke tidak ada lagi agak rumit mengendaratnya wah ada yang menebak Sana oke, es hai, hai, hai, Kita yes, hai, ah, hai, masih di sini hai, dua kali tembakan aduh ada ada sebelah sana oh ada tugas oh tembakan okay, satu lagi satu kali lagi Nah. Berhamburan. Masih ada, guys. Masih ada, masih ada. Ah, lagi. Tidak di mana? Ada yang dapat Lalu Lagi, satu lagi Satu lagi Oke, berdiri Tiduran Agar mudah Ngendarainya dulu Sudah, musim badai juga Berkabur Masuk di teman ya. oh, sebelah sana Oke, okay, ada pedal lagi guys Terusin Masuk nah, bisa. Oke, okay, nice Salah, oh, ada lagi, guys. Ada ah, lagi, guys? Jadi, kita baru saja ini Alhamdulillah. The gas. It's another main game selafan oh Oke, okay, nice. nah sini oh banyak ke wah apa kasih hah oh, oh, oh guruh oh. oke okay, kita next ya guys Guys, kita naik. Ada yeah. rumitnya Kiri, ke kanan, Oke, tungguin sih. Eh, ya, ini mungkin, ya. oh, Ini ini ini Я достану сюда. Сюда снова не гасит. Так, я ордер делал. Угу. 1 2 eh mati ini nah ah Wow Ya, bak Oh, kau so, halangin Gua sudah satu video kali ini, dan nantikan video dari keselanjutnya. Ini sudah sebelumnya, yang ada di Oke terima terima kasih sudah menonton